Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Pak Zodek yang bergelimbangan harta mampu membeli rumah mobil atau apapun yang diinginkannya di tahun 2021. Namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini setelah kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang pergeliman harta di tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang pergeliman harta serta mampu membeli apapun yang diinginkannya, rumah mobil di tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang berkelima harta di tahun 2001, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. tuh zodiak yang pertama adalah five of cup ataupun 5 piala. Untuk sedik yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Gemini yang dimana sini digambarkan seorang Gemini akan menggelimbangkan harta di tahun 2021 maupun membeli rumah, mobil atau apapun yang diinginkannya yang dimana sini digambarkan seorang Gemini akan menemukan satu jalan yang dimana disini dalam bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan kehidupan di tahun 2021 dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini menatap masa depan dan usaha yang berkepanjangan untuk kehidupannya dan di sini juga digambarkan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini akan mendapatkan hasil yang maksimal serta meningkatkan keuangan finansial Gemini sendiri dan untuk support energinya adalah naik one secara umumnya naik of one itu diartikan seseorang yang dekat dengan Gemini seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bergelimangan harta di tahun 2021 mampu membeli rumah mobil atau apapun yang dikarenakan di sini, setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan, kehidupan finansial, dan di sini seorang Gemini menatap masa depan, yang dimana selalu didukung oleh pasangan, yang dimana disupport oleh pasangan, yang dimana di sini tujuan seorang Gemini untuk bahagiaan pasangan dan keluarga Gemini sendiri. Dan untuk kesimpulannya adalah the magician. Secara umumnya the magician itu diartikan mampu melakukan hal-hal yang dapat sentuh, mampu menjalani kehidupan dan mampu menyelesaikan semua dengan baik dan mampu mengatasi setiap permasalahan. Dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani setiap apapun usaha yang dilakukannya di tahun 2021 yang dimana di sini akan positif kepada keuangan finansial, yang dimana juga seorang Gemini di mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan pasangan. Yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan, yang dimana di sini seorang Gemini akan dikategorikan seseorang yang akan berbeli harta dan mampu membeli rumah, mobil, atau apapun yang diinginkannya di tahun 2021, dan untuk zodiak yang kedua adalah Nine of cup ataupun 9 piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana sini digambarkan seorang libra menjadi seseorang yang akan bergelimangan harta serta mampu membeli rumah mobil di tahun 2021 sini digambarkan seorang libra keuangannya akan meningkat kehidupannya akan meningkat hubungan asmaranya akan meningkat tahun 2021 yang dimana disini dikarenakan seorang libra lebih fokus untuk menjalani kerjaan lebih fokus untuk menjalani kehidupan dan disini seorang libra akan suka berbagi kepada orang lain yang dimana mana di sini menjadi penyebab kepada dirinya, sehingga di situ pintu rezekinya akan terbuka yang membuat seorang Libra tanpa sadar keuangan finansialnya akan lebih meningkat di tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan selalu didukung oleh pasangan Libra untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page open tackle. Secara umumnya, Page of itu terdapatkan seorang anak Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang bergeliman harta di tahun 2021 Yang dimana di sini dikarenakan seorang Libra sudah berbagi kepada orang lain yang menjadi pintu rezekinya akan semakin terbuka Yang dimana di sini seorang Libra juga menjaga kesehatan, disiplin di dalam bekerja, fokus di dalam bekerja Yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan, keuangan Dan di sini seorang Libra mendapatkan doa dari seorang anak dan keluarga libra sendiri serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang libra mempunyai tujuan untuk kebahagiaan keluarga dan anak libra sendiri dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan soli yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang libra merupakan sosok seseorang yang mampu disiplin dalam bekerja yang mendampak positif kepada keuangan bisa mendongkrak kehidupan bisa mendongkrak keuangan finansial yang dimana di sini didoakan oleh seorang anak didoakan oleh keluarga libra sendiri dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga penyebab seorang libra berkeliling mengenal dari tahun 2021 adalah dengan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka dan untuk zodiak yang ketiga adalah ten of sword ataupun 10 pedang untuk sedikit yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang zodiak Scorpio, yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan seseorang yang akan berlimpahan harta, bisa membeli rumah, mobil atau apapun yang diinginkannya di tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Scorpio pernah mengalami pengkhianatan di tahun sebelumnya, yang dimana di sini seorang Scorpio akan menjadi pelajaran hidup, menjadi pengalaman hidup untuk bekerja dan lebih berhati-hati di dalam mengkontrol pekerjaan terkait serta keuangannya. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan menjaga pola istirahat, menjaga kesehatannya. Di mana di sini membuat seorang Scorpio akan lebih fokus disiplin di dalam bekerja. Karena di sini seorang Scorpio akan bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan yang bisa mendongkrak keuangan serta finansial Scorpio sendiri. Untuk support energinya adalah. Queen of Swords Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan disini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang akan bergelimangan harta di tahun 2021 yang dimana disini bisa membeli rumah mobil atau apapun yang diinginkannya dikarenakan di disini seorang Scorpio lebih berhati-hati dalam menata kehidupan keuangan serta disiplin di dalam bekerja dan membuat sebuah pengalaman hidup menjadi pelajaran kepada dirinya untuk bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang berdampak positif kepada kehidupan yang didukung didoakan penuh oleh pasangan serta keluarga Scorpio sendiri dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio bertujuan untuk kekan keluarga serta pasangan Scorpio sendiri dan jika kami lebih magician kita gabungkan dengan sudut yang ketiga di sini menggambarkan meskipun mendapatkan pengkhianatan di tahun-tahun sebelumnya seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu mengatasi semua permasalahan mampu mengatasi setiap permasalahan yang dialaminya. Dan di sini Socrates akan menjadikan pelajaran kepada dirinya untuk lebih giat dan tidak mau bergantung kepada orang lain di dalam kategori pekerjaan yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri serta di sini Scorpio akan selalu menjaga kesehatan dan lebih fokus lagi di dalam bekerja yang dimana di sini tujuannya untuk membahagiakan sebuah keluarga membahagiakan sebuah pasangan. Dan di sini, seorang pasangan serta sebuah keluarga akan mendoakan Scorpio agar kehidupannya lebih bagus di tahun 2021. Dan di sini, seorang Scorpio akan digamparkan menjadi seseorang yang berga lima bisa membeli rumah mobil atau apapun yang diinginkannya dengan dukungan dan support keluarga serta pasangan Scorpio sendiri. Dan untuk sedikit yang keempat adalah six of Cups ataupun enam piala. Untuk sudah yang keempat kita mempunyai seseorang yang perosotian cancer. Di sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang akan bergelimpangan harta, mampu membeli rumah mobil atau apapun yang diinginkannya di tahun 2021. ribu sini tidak tertutup kemungkinan semua itu terjadi seorang cancer suka berbagi pengalaman, berbagi cerita bertukar pikiran kepada orang lain yang membuat seorang cancer mendapatkan ide gagasan untuk berkarya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang dimana sini akan berendong keuangan kehidupan seorang cancer lebih bagus lagi, dan di sini seorang cancer tidak tertutup kemungkinan juga akan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu riskinya akan semakin terbuka di tahun 2021 dan sini seorang cancer akan selalu didoakan dimotivasi oleh orang-orang di sekitar pasangan serta keluarga cancer sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik of cup secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan cancer sendiri di disini menggambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang berkelimbangan harta di tahun 2021 mampu membeli rumah mobil atau apapun yang diinginkannya yang dimana di sini seorang cancer juga suka berbagi pengalaman berbagi cerita kepada orang lain yang membuat seorang ide mampu menciptakan lapangan pekerjaan membuat sebuah usaha yang mendongkrak keuangan kehidupannya lebih bagus lagi dan di sini seorang cancer juga suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu meski akan semakin terbuka lebar yang dimana sini kenaik of Cup bisa diartikan dalam dua prediksi yang pertama, pasangan keluarga orang terdekat akan selalu mendukung seorang cancer untuk mendapatkan finansial keuangan yang lebih bagus lagi serta di sini seorang naik of Cup bisa disimbolkan dengan orang-orang yang dibantu seorang cancer di tahun 2021 yang selalu mendoakan seorang cancer agar semestinya semakin lancar dan juga kartu The Magician kita dengan zodiac yang keempat di sini menggambarkan Seseorang seorang cancer, seseorang yang mampu menata meniti kehidupan lebih bagus lagi, mampu melihat peluang usaha, mampu menciptakan lapangan usaha yang dimana di sini. Seorang cancer suka berbagi cerita, tukar pikiran kepada orang lain yang membuat seorang cancer akan lebih bagus di dalam kehidupan. Dan di sini seorang Cancer juga suka berbagi kepada orang lain, yang dimana di sini seorang Cancer akan selalu didoakan dimotivasi oleh orang-orang yang ia bantu, dan di sini pasangan keluarga akan selalu mendukung, mendoakan seorang Cancer agar mendapatkan kehidupan serta finansial yang lebih bagus lagi, dan di sinilah bisa kita keluarkan seorang Cancer akan menjadi sosok seseorang yang berkedipangan harta di tahun 2021, dan di sini bisa kita simpulkan 4 dan 35% harta di tahun 2021. Yang mampu membeli rumah mobil atau apapun yang diinginkannya adalah yang pertama zodiak Gemini, yang kedua zodiak Libra, yang ketiga zodiak Scorpio, dan yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang perkelilingan harta di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.